maka ruang musyawarah namanya maj majelis kalau ngangkat pemimpin standarnya wasi akursiyus samawat maka kedudukan pemimpin disebut kur kursi karena dulu Mbah Ngampel membangun ro'iyah membangun musyarokah membangun musyawarah ngutus muridnya Datuk Ribandang ke Sulawesi di Gunung Bawakaraeng ngutus Aryo Abdillah ke Sumatera membangun kawasan Sumatera Membang mengutus Habib Dayan membangun Kalimantan maka sistem ro'iyah musyarakah menyebar dari Sabang sampai Merauke makanya ketika kemudian kita lepas dari penjajah kawasan para wali yang membangun sistem ini disebut wilayah artinya apa? al-wali punya kawasan namanya wilayah dan wilayah itu dinamakan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan pelajaran dasar para ulama cuman orang yang gak ngikut ulama gak ngerti ini karena langsung ngikut yang dari sana maka gak paham langsung ngikut Akiyudin Anabhani langsung ngikut Hasan albana langsung ngikut Muhammad bin Abdul Wahab yang gak ketemu mesti ikut Awkiyai Hashim As'ari kamu akan paham nah ini aja makanya kalau yang gak ngerti dikit-dikit ini bangsa maka begitu bangsa ini dikit bermasalah langsung pengen bawa obat obat yang dibawa masuk sini namanya khisbut tahrir ya enggak mungkin khisbut tahrir untuk mengobati Indonesia karena khisbut tahrir didirikan oleh Taki Yudin untuk menyelesaikan problem Filistin Pilis. dan dia gagal masa produk gagal Filistin mau dibawa ke Indonesia nggak mungkin